emban rang sepelah pihak dan wacang nggak Politik khusus. saya sampai saya di ini soal ngomong adun lah segala macam saya itu. di belakang. enggak mahal sebuah. jadi jadi jadi ngomongnya mau mau saja hmm. ya soal azim, jadi yang bilang ya ya, ya, ya. <laughs> Nah, ini ada di sebelah depannya, Tapi Selamat pagi teman-teman. Nah ini trek di lokasi desa sangka Sangkanuri. Treknya ke arah Ciniru. Hehehe. Semangat semangat. Ya. Nah, nih, teman-teman, pemandangannya. Teman Jarang dimandiin kali. <laughs> Tubernya hari ini, kena kena. Ah hati. Nah ini viewnya. Kalau uh, kasih, Kakak Nuhid melewati pinggiran Persier, Sanguran Air. passing, passing ah, tuh pemandangannya. lagi kalau ngambil gambar lagi kelihatan lagi ganteng gitu loh ya, ngopi Ini namanya Cep dua Cep dua ini yang ini